Hai hai hai Seekor harimau Sumatera yang berhasil diamankan pada hari Rabu kemarin akhirnya lepas lagi Dan mengakibatkan warga setempat semakin resah untuk bepergian maupun berkebun. Lepasnya binatang buas saat itu diduga akibat petugas lengah dan hingga sekarang belum ditemukan Saat ini petugas yang sedang dibantu oleh warga masih melakukan pencarian di Bukit Gunung, Desa Pulau Sepan, Kecamatan Lawi Alas, Aceh Tenggara Warga setempat kecewa karena Harimau yang ditangkap sebelumnya hanya menggunakan alat berupa tali seperti net bola voli saja. Akibat petugas yang datang saat itu tidak profesional karena tidak membawa peralatan yang lengkap. Mengetahui lepasnya Harimau, para warga setempat komplain di lokasi saat itu. Karena para petugas menerima perintah dari atasannya, bahwa satwa itu jangan dimasukkan ke jerijak besi atau jika mau dibawa ke kantor wajib menunggu dokter hewan dari Banda Aceh atau Medan yang membawa alat bius dan peralatan lainnya. Berdasarkan informasi dari warga lainnya, jumlah anak harimau Sumatera itu diketahui sebanyak dua ekor. Dan tidak menutup kemungkinan ada anak harimau lainnya masih berada di kebun ujar salah satu warga. Hingga saat ini petugas BKSDA dan tim polsek masih dibantu warga untuk melakukan pencarian. Eh tapi tunggu dulu sebelum melanjutkan ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya Akibat persediaan makanan bagi harimau Sumatera dari tahun ke tahun terbatas Raja hutan ini akhirnya seringkali muncul di sekitar perkampungan warga untuk mendapatkan makanan Bahkan Hewan yang dilindungi ini tidak jarang menerkam warga, seperti yang terjadi ketika seorang petani lolos dari terkaman harimau Sumatera setelah bergumul dengan binatang buas di Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Saat ini, korban masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat terkena luka parah cakaran di bagian kepala dan tangan. Kepala Bidang Wilayah 1 BBKS Riau mengatakan, peristiwa itu terjadi pada dini hari. Saat itu korban tidur bersama rekannya di pondok yang terbuat dari terpal plastik. Tiba-tiba korban menjerit minta tolong. Spontan kawannya yang tidur di sebelah pondoknya bangun dan melihat harimau keluar dari camp bersama rekan lainnya. Korban lalu diselamatkan dan dibawa ke klinik terdekat. Korban mengalami luka cakaran di bagian kepala dan tangannya, kata Kepala Bidang Wilayah 1 BBKSDR Riau Atas insiden tersebut, tim BBKSJ Riau melakukan olah tempat kejadian dan menemukan jejak tapak kaki harimau yang berusia remaja. Petugas juga memasang kamera trap guna memantau keberadaan harimau tersebut. Sebelumnya juga pernah terjadi kejadian tragis di kawasan tersebut, yaitu penyerangan harimau terhadap dua pekerja kayu. Dalam kejadian itu, satu orang tewas dan seorang lainnya luka-luka.